Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Budaya Nusantara Rahayu Rahayu Alam Semesta Apa kabar para subscriber setia channel The SPP TV Kami doakan atas kesehatan dan kelancaran rezekinya yang barokah Bagi kalian yang baru tahu channel ini Jangan lupa untuk mensubscribe -nya dan membunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dan apabila apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi yang lainnya silakan Anda membagikannya ke sosial media kalian Seni memelihara perkutut sudah dikenal sejak zaman nenek moyang. Setidaknya ada tiga kategori perkutut lokal, yakni dikembangkan secara dengan habitat aslinya di alam, dibudidayakan oleh peternak, dan perkutut crossing atau persilangan perkutut lokal dan Bangkok. Memelihara perkutut lokal biasanya dikaitkan dengan hal-hal mistis, karena memang ada semacam primbon atau kitab kuno Jawa yang menjelaskan, misalnya, dari katurangan atau ciri fisik yang dimiliki burung perkutut, ada katurangan yang dianggap membawa keberuntungan, katurangan yang membawa rezeki, dan sebagainya biasanya perkutut dengan raturangan seperti ini banyak dicari untuk dipelihara perkutut lokal diakui tidak bisa dilepaskan dari mitos-mitos yang berkembang dalam dunia perkututan sejak zaman dahulu terutama mengenai ciri mati atau dilihat ciri fisik tertentu yang memiliki atau yang dimiliki oleh burung perkutut misalnya perkutut dengan ciri mati tertentu bisa menyampaikan doa kepada pemiliknya seperti rezeki dan sebagainya di mana katurangan perkutut berpatokan pada buku primbon perkutut atau buku primbon katurangan perkutut Ini sebenarnya bentuk kearifan lokal yang harus dilestarikan. Suara burung perkutut juga menjadi cerminan sikap, tatanan, perilaku, dan tuntunan manusia yang beradab Jawa. Seperti filosofi suara kicau perkutut yang bersuara manggung. dibalik keindahan suaranya, Maksud agar manusia dapat menjalankan kehidupan sosialnya secara bijaksana Dari sudut pandang esoterik Dalam dialek kitab tasawuf budaya Jawa Keindahan suara perkutut mengandung makna ajaran ilahiyah Ibarat manusia yang sedang bersikir dengan khidmat dan fokus menghadap sang pencipta Makna konsentratif suara perkutut secara tidak langsung Mengajarkan bahwa laki-laki Jawa dituntut harus waspada dan bijaksana Dalam menjaga tindakan tuturnya agar tak menyakiti sesamanya Sejalan dengan itu Hasrat Inayat Khan pada tahun 2002 Seorang tokoh sufi asli India Dalam bukunya berjudul Dimensi, mistik, musik, dan bunyi Mengungkapkan arti sebuah harmoni Bahwa bila satu makhluk atau benda Betapapun tak bergunanya sekalipun hilang dari semesta keragamannya ia seolah adalah nada yang hilang dari susunan lagu ditinjau pada ranah estetis suara burung perkutut menjadi sumber inspirasi yang tertuang melalui manifestasi bentuk susunan gending musikal Jawa berjudul kutut manggung Kepopuleran Gending Kutut Manggung menjadi salah satu poros membentuk cengkok atau gaya bernyanyi bagi para pesinden di Jawa untuk mengukir karirnya melalui dunia tarik suara Bagi dunia kerawitan Gending Kutut Manggung adalah sebuah tolak ukur untuk menilai baik buruknya. Kualitas suara pesinden dalam bernyanyi. Gaung keindahan gending itu dapat kita jumpai dalam iringan upacara temanten anggung di Keraton Yogyakarta, penyajian uyon-uyon dalam konser karawitan dan pagelaran wayang pageliran di Surakarta. Ironisnya, pada zaman sekarang, manusia Jawa banyak yang mulai melupakan falsafah hidupnya. Keluar dari poros sikap arif Jawa sesungguhnya, ke lokal manusia Jawa terhadap keturunan perkutut, perlahan-lahan luntur seiring tergerusnya habitat perkutut. Kenyataannya, banyak aktivitas ilegal yang dilakukan secara tak beradab. Nasib perkutut kini berada di ujung senapan pemburu. Burung perkutut liar sengaja ditembaki sehingga populasinya semakin sedikit. Hutan, sawah, gunung, dan lahan hijau tempat burung perkutut berkembang biak di menjadi lahan perindustrian dan perumahan. Perkembangan zaman dan kebutuhan manusia terhadap teknologi pada akhirnya juga mengubah pola pikir umum masyarakat tentang status kesuksesan. Pada era serba modern saat ini, parameter dan citra kesuksesan laki-laki bukan lagi diukur dengan hadirnya perkutut di rumah lagi. Bukti orang Jawa mencapai kesuksesan saat ini adalah jika mereka telah mampu membeli mobil, kendaraan bermotor, ponsel, punya banyak letakan tanah dan bisnis properti. Akhirnya Orang Jawa semakin seperti kehilangan falsafah leluhurnya. Olehnya, hendaklah manusia menyadari bahwa burung perkutut adalah bagian dari indikator harmoni kehidupan. keberadaannya patut kita jaga bahwasanya ia tak hanya simbol semata mungkin menjadi tanda penyeimbang ekosistem alam semesta apa yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa memberikan pengutar dari penjelasan yang kami sampaikan. Dan apabila adanya keliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya nusantara. Rahayu, Rahayu alam semesta.